Nah, selamat datang. Hari ini kita akan coba uh, memulai belajar dengan C. Kita mulai awal, uh, hari kita harus mengetahui struktur dasar dari C. Yaitu, ini ada library include in, entri, utama program ini, fungsi utama dari program. Nah, dan hari ini kita akan buat uh, latihan satu seperti. Di bawah ini, itu menam, kita akan menggunakan perintah "check out". NNL untuk membedakan halaman nah, hasilnya akan terlihat seperti gambar di bawah ini. Selamat bekerja. Nah, pagi ini kita akan coba memulai pemograman dengan bahasa C. Di sini kita akan menggunakan aplikasi yaitu kode blog. Cara mulai, klik atau double-klik kode Dah, Ini tampilan awal dari kode blog, sekarang kita akan memulai dengan project baru. Di sini Bapak ambil create new project. Ingat ya, new project. Kalau open, eksis berarti kita mengincar melanjutkan yang uh, pernah kita buat. Tapi karena ini belum, kita ambil uh, create new project. Dah. Di sini udah ada beberapa pilihan. Karena kode block bisa digunakan untuk banyak uh, banyak bahasa pemrograman lain. Di sini kita ambil konsul aplikasi. Oke, okay, konsul aplikasi, klik go, dan klik next, kita ambil C plus plus, oke? Okay. Nah, dituliskan judul projectnya Judul Project di sini bapak buat ini Projectnya latihan. Satu, nah ini boleh aja tergantung sesuai uh, latihan. Ini project judul project. Kedua folder, folder ini di mana mau kita simpan, oke? Okay, ya, jadi ini boleh ditukar atau biar tetap di sini juga boleh tersedia. Nanti bapak mau tukar ini, bapak mau buat satu di tempat project bahasa latihan nah sini aja Pak buat sini misalnya Pak buat folder eh, atau di sini oke okay. di luarnya aja oke okay. select dah berarti ada latihan satu dia tersimpan di materi tik ini oke okay. kalau sudah klik next dah ini jangan diganggu biar aja gitnya itu compiler Klik finish, oke. Okay. Lihat, ini tampilan awal dari kode blog. Di sini ada file, edit menu, sama. Ini ada gambar-gambar, ada icon-icon untuk mempercepat pengerjaannya, pemuda proses. Berikut lagi di sini, bagian kiri ada project, file, simbol. Untuk hari ini kita cukup belajar di... Project, oke, okay, lihat di project, nanti kalau tidak ketemu projectnya, lihat ini bisa digeser ya, nah, kita ambil di project, oke, okay, karena ini latihan satu, otomatis di lembaran kerja kita akan muncul gambar seperti ini, ini project satu, source, source-nya di sini, sumber dayanya di sini, kamu muncul di sini main cpp, nah inilah file, pertama latihan kita induk nah, dia lihat ketika pak klik ini akan muncul di menu utama di layar layout utama seperti ini oke kelebihan kode blok itu dasar apanya udah ditulis langsung misal di sini headernya udah ada main utamanya udah biarkan saja ini oke lihat ini sudah ada satu perintah awal yaitu c out. C out artinya hampir sama dengan print. Cetak. Ini udah bisa langsung kita compile. Return ini kembali ke 0. Uh, ini retum untuk membiarkan programnya tetap uh, tampil kalau tidak dihilangkan nanti dia otomatis menutup sendiri. Oke? Okay. Sekarang kita cobakan, ini udah jadi sebuah tampilan baru. Sini Bapak mau buat Menampilkan nama kita, oke. Okay. Jadi, sini, Bapak ganti saja di sini. Hello, Bapak, buat selamat datang, oke. Okay. Nah, di sini ada dua perintah: "check out" artinya untuk menampilkan print, "NL", "NL" ini artinya sama, pindah ke layar baris berikutnya. Jadi sini Pak buat lagi check out, dah tanda kutip isi di sini baru di sini buatkan nama nama nah, coba ya, dah. Setiap baris dalam bahasasi selalu dihakiri dengan kutip, "koma kutip, titik koma, titik koma, oke, okay, titik koma, oke, okay, nampak ya, titik koma, oke, okay, pak, besar ini, titik koma, jadi nama, titik koma, bapak, buat satu lagi, check out." Kita untuk nampilkan aja dulu da, sini kelas Lihat nanti bedanya ya Pakai LN atau tidak oke Coba lihat ini udah bisa langsung kita kompel Kompel itu salah satu cara untuk menjalankannya Misalnya di sini pak kompel Build run Nah ini hampir sama Build bangun dulu baru run Oke, ketika kita boleh, nanti akan muncul. Kalau ada kesalahan, lihat di sini. Kalau ada kesalahan, misal di sini Bapak buat sebuah kesalahan tidak membuat titik koma. Ketika Pak uh, kompel, lihat di sini akan kasih tanda merah. Tanda merah ini menunjukkan ada sebuah perintah yang salah. Di sini perintah salahnya adalah titik tidak lupa mengisi titik koma. Di sini akan diberi keterangan. Oke. Okay. titik koma, oke. Okay. Jadi kita compile lagi, lihat setelah betul-betul tidak ada salah, coba kita jalankan run. Dah. Lihat, di sini akan otomatis selamat datang nama gelas. Lihat di sini, nampak ya? Di sini ada nama jelas, tapi tidak berurutan. Nah, lihat, kita cobakan lagi. Bagaimana kalau kita kasih perintah? Di sini kita kasih perintah ln tadi. N, L. oke, di koma, oke. Lihat. Kalau seperti ini kita kompel, ada salah, mana salahnya tahu? Ini tidak perlu lagi kita kasih koma, kita kompel, oke setelah betul nanti Bapak jalankan. Dah ini lihat, selamat datang nama kelas, oke nampak ya, bisa perhatikan semuanya, oke. Nah, untuk itu setelah ini siap berarti programnya udah siap satu bapak simpan save as saja lagi karena dia dalam project tadi kan save as a pro project oke okay. save ini save lagi dia atau gambar disket aja boleh save project aja. ¿Qué?